Ini kita akan jalan-jalan ke Pasar Putih yang ada di Bukit Tinggi. Pasar Putih ini adalah sebuah pasar loak yang ada di Bukit Tinggi ya. Kita ke sana yuk. Untuk mencapai Pasar Putih ini, yang akan melalui janjang gantung ya. Janjang adalah tangga dalam bahasa Minang. Dan ternyata janjang ini sudah senior guys, sudah ada sejak tahun 1932. Dan sekarang mari kita naik janjangnya sambil tes kesehatan jantung guys. Dua tangga sudah yang taklukkan kita lihat ya ke bawah seperti itu tuh pasar bawah dan kalau kita lihat ke sebelah kiri ini guys ini adalah Los Lambuang. Jadi sebelum ke pasar loak ini kita singgah dulu ya di Los Lambung ya. Nanti dari Los Lambung nanti kita akan langsung ke pasar loak. Kita akan lihat ya seperti apa sih yang namanya Los Lambuang. Ternyata Los Lambung itu adalah tempat sentra ya, sentra makanan apa ini? khas Minang yaitu nasi kapau ke dalam di sini kita bisa melihat rumah makan ini terbuka seperti ini dan tidak berdinding dan artinya dari satu rumah makan ke rumah makan yang satunya itu bisa saling intim intip dong. Bisa lihat-lihat di sini menu apa, di sini menu apa seperti itu ya. Karena tidak berdinding ya bisa-bisa aja ya kan. Dan um, menunya kita lihat itu hampir mirip-mirip. Kalau yang lihat satu dengan yang lain itu hampir mirip-mirip. Nah itulah dia Los Lambong. Sebelum kita ke mana tadi? Ke tujuan kita adalah ke Pajaloak Pasar. Pasar di sini Pasar bukan pajak-pajak tuh di Medan ya. Dan Uh, kita tinggalkan dulu ini los lambung yang bikin lapar. Kita akan ke Pasar Putih. Nah, setelah melihat los lambung yang tadi, nah eh, yang itu ternyata harus naik lagi, janjang sekali lagi, satu janjang lagi. Kita akan mencapai atas, guys. Kita akan sampai ke Pasar Putih Dan ini dia, kita sudah menginjakkan kaki di Pasar Putih yang terakhir, anak tangganya. Oke jangan lemas ya Ayo kita semangat Dan kita disambut oleh deretan pakaian bekas Kiri kanan itu adalah pakaian bekas ya Baju, baju-baju seperti ini meja kemeja banyak banget Dan ini ada celana-celana juga banyak banget ya Tapi karena memang tujuan kita melihat ke sini Bukan baju ya Baju nanti kita akan lihat tersendiri ya Kita akan uh, tersendiri nantilah Pokoknya kalau sekarang kita akan mencari sepatu dulu ya Ini sambil lewat aja ini Karena sambil lewat eh, yang masih on kan kamera ya kita akan cari di dimanakah sepatu. Nah ini sudah mulai nampak sepatu-sepatu ya. Tapi apakah ini bekas ya? Eh yang nggak tahu tapi kita akan cari yang lebih banyak lagi. Kelihatannya ini juga bekas tapi tidak terlalu banyak ya. Kita akan mencari yang banyak. Nah ini sudah mulai nampak sepatu bekasnya. Bekas sudah mulai nampak ini. Dan di sini juga nampaknya agak banyak ini sepatunya. Tidak ada yang jualnya, penjualnya mana ya? Nggak ada orangnya. Ah, kita lihat-lihat aja lah. Tidak ada penjualnya eh, yang nggak berani pegang-pegang. Dan sekarang kita sudah sampai di sini, guys. Sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini, oh, ini ada harga. Tapi ini bukan harga, ya. Ini adalah kode-kode dari penjual ya. Kita nggak tahu ini harganya berapa. Dan kita lihat-lihat saja dulu. Ini tidak ada penjualnya juga, kosong ya? Nggak apa-apa lah ya. Cuman numpang lihat aja, tidak ada penjualnya. Oke, ini kita lihat di sini. Di sini juga tidak ada penjualnya, tapi ada yang masuk nih. Nggak apa-apa nih, kita masuk aja boleh ya. Oh, -oh dia pegang sepatunya itu. Eh, yang juga pegang sepatunya ini. Yang ini berapa? Oh, ada yang jualnya di sana, 25000 Oke, dua 25 puluh lima Pasang, guys. Seperti sepatu cinderella ya cantik banget ya. Uh, ya Oke sekarang kita keliling lagi ya Kita akan cari-cari lagi kita akan lihat-lihat lagi Dan eh, yang akan ngajak untuk melihat-lihat di pasar putih ini Seperti apa pasar putih Sekarang kita ketemu sebuah toko namanya toko ASEGA ya Di sini kita akan lihat sepatunya Di sini sepatunya ditata dengan sangat rapi sekali ya Kita lihat aja di toko yang ini toko ini banyak banget sepatunya dan sepatunya adalah Nike dan ini adalah pemiliknya hai <laughs> oke sekarang kita explore saja tokonya ah, barangnya guys bagus-bagus dan juga ditata dengan rapi ini sangat memudahkan ya kita sebagai pembeli untuk melihat-lihat barangnya sangat mudah sekali tidak acak-acak ya seperti uh, yang udah-udah pernah eh, yang lihat itu kadang-kadang acak seperti itu tapi kalau ini sangat rapi sekali ya kita tinggal lihat-lihat aja sekarang yang eh, putar-putar dulu kameranya ya untuk melihat-lihat koleksi yang ada di toko ini Nanti, nah, baru kita tanya-tanya harga nih sama dia nih. Ya, sekarang Eyang suka nih yang pink. Maklum lah, walaupun Eyang masih suka pink, yang ini berapa, Mas? Eh, udah, udah, ini berapa dah? Oh, enam ratus ribu, katanya. Enam setengah, enam setengah itu enam ribu dan kondisinya cakep ya, bagus ya. Tapi seperti biasa, <laughs> yang lihat-lihat aja dulu ya. Kita lihat-lihat dulu ya, yang ada-ada di sini naik air, <laughs> naik air, naik air. <laughs> Aduh, <laughs> sekarang coba ya kita lihat yang lain. Kita taruh dulu ini di tempat semula. Nah, yang pink ya, yang pink. Ayo yang pink, pink. Nah, duduk dulu di sini kau ya, duduk ya, ya Duduk yang manis. Sekarang kita lihat yang itu, yang tinggian seperti ini. Nana, kalau yang ini berapa? Udah berapa dah? <laughs> oh, lima setengah, katanya. Lima setengah, guys. Naik apa ini ya? Gak tahu nih yang ini karena satu tangan, satu tangan pegang kamera, tapi kondisinya memang memang bagus sih. Kondisinya memang bagus, nampaknya ini nyaman juga ya. Kalau dibawa lari atau dibawa jalan seperti itu, dan udah kita. Motor lagi, lihat lagi. Oke, sekarang kita lihat yang mana nih. Sekarang yang mau kasih tunjuk dulu koleksi-koleksi di sini dan wow wow bagus bagus semuanya. Bingung ya, bingung dong. Eh yang bingung, bingung pasti. Gak apa-apa ya, kita lihat dulu. Bagus bagus emang. kok bekas ya, bekas ya, bekas tapi bagus ya. Oke, sekarang kita lihat yang ini, nah, yang ini berapa? Yang ini berapa ya? Ya, berarti gini ya. Ini barangnya rata-rata 650 550 lima puluh, lima ratus lima puluh ya, lima setengah sampai enam setengah katanya. Berarti 550 sampai dengan 650 ya. Berarti rata-ratanya seperti itu ya. Oke. Okay. Kita lihat lagi yang lain Ini berarti yang seperti-seperti ini nih Rata-rata harganya seperti itu 5,5 sampai setengah. Nah kalau yang ini nih haha. Yang ini berapa? Hmm, Yang ini berapa? Hmm, Yang ini ternyata 800 guys Jordan, Jordan Naik Jordan, <naik Jordan. Ini 800 guys 800 oh iya ya aslinya berapa ya eh yes, aslinya ini asli sih cuman barunya berapa ya nggak <laughs> tahu juga ya oke okay. dan yang ini yang ini keren nih ada emas emasnya seperti ini emas emas emas <laughs> emas emas keren ya oke okay. keren, hmm. kita lihat lagi kita muter muter lagi kita lihat lagi nah yang ini apa Air Jordan satu katanya nah kalau yang ini berapa nah, ini baru di atas 1 juta ya satu juta berapa dah 1 juta, 1 juta 800 guys kalau bekasnya aja 1 juta 800 barunya berapa kalau yang ini yang coklat ini berapa ini 650 ya berarti yang lain itu emang betul ya seperti yang tadi 650 rata-rata Cuma satu aja yang paling mahal tadi yang Jordan satu itu Makasih udah nonton jangan lupa like share komen dan subscribe nya Dan satu lagi guys jangan tutup dulu follow juga IG-nya yang putri biar kita akan gitu loh